Pergi ke Jember berbekal Sariloti Pulang ke Jakarta mampir ke Surabaya Mari beradaptasi, inovasi dan kolaborasi Bersama DPR untuk Indonesia tercinta. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat penuh semangat. Kami haturkan eh, yang terhormat Bapak Muhammad Nur Purna masih di anggota Komisi 10 DPR RI, kepala dinas pariwisata Kabupaten Jember, eh, Bapak Hari Agustiono dan Bapak Aditya Tri. Ad Ariefanto pelaku etraf sekaligus digital marketer. Beserta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita uh, panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat hadir di sini berkumpul pada kegiatan bimbingan teknis uh, marketing in digital area in digital era the future of Kreatif ekonomi di Kabupaten Jember. Uh, mohon maaf kami uh, menyampaikan terlebih dahulu permohonan dari uh, Deputi kami, Ibu Diyah, uh, Bapak Beliau tidak dapat hadir karena uh, saat ini sedang uh, ada tugas lain di lokasi lain juga Dan uh, Direktur kami, Ibu Yulia juga uh, sedang ada penugasan luar negeri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak eh, M. Nur bernama Sidi eh, bahwa Bapak selalu intens dan peduli terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya di Jember. Kegiatan ini merupakan eh, bagian dari sosialisasi dan diskusi bersama dengan seluruh unsur pentahelis yang juga bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan Pemitraan Dalam pentingnya Kolaborasi antara pemerintah Dengan DPR yang sudah mulai Meningkatkan hasil maksimal Dengan meningkatnya jumlah Tenaga kerja Di samping itu juga bahwa Perkembangan ekonomi kreatif Mulai meningkat pelaku UKM Mulai berdaerah sehingga Perputaran perekonomian di daerah Sudah mulai berkembang dengan cukup besar Lapangan pekerjaan Mulai bertambah dan pada akhirnya nanti ekonomi kreatif menjadi sektor yang diunggulkan untuk kemajuan perekonomian negara Indonesia ini. Mari bersama-sama kita lakukan gerakan 3G sesuai arahan Bapak Menteri Parekrab, yaitu bercepat, gerak cepat, ber, gerak bersama dan gaspol, garap semua potensi yang ada. Kita bangun dan bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian e, hal yang dapat saya sampaikan Saya harap partisipasi Bapak Ibu dalam acara ini Untuk menuangkan ide maupun e, saran Dan bisa langsung e, nanti bertanya kepada narasumber Yang mengisi acara ini Saya yakin bahwa segala masukan dari Bapak Ibu Akan menjadi input berharga bagi kami Untuk menyusun program lain ke depan Sebagai penutup kami mohon perkenaan Bapak Uh, bapak guru Bisa memberikan arahan Sekaligus membuka kegiatan Bimbingan teknis ini Sebelum mengakhiri Kami uh, terbantu lagi Saat petang pergi ke Jember Di Kaukelasa Jangan lupa memberi alungkan Demikianlah sambutan dari kami Semoga kegiatannya dapat bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam sehat, salam semangat. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan dengan suasana meskipun merumaton, saya yakin insyaallah ini semangat Rata-rata anak-anak muda ini termasuk Pak ini masih muda kayak tambah cerah hari ini. <guluh> yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami banggakan adalah Bapak Haji Muhammad Nur Purnomo yang senantiasa beliau ini rajin datang ke Jember dan membantu teman-teman di sini untuk meningkatkan SDM kita bersama. Luar biasa beliau, kita berdoakan panjang umur Kita kasih aplaus <tuk> Beliau dalam komisi sepuluh. Dan karena beliau mungkin pernah mandi di sungai berdadung ya Pak Atau minum air berdadung, jadi bolak-balik <tuk> Suara kaki <tuk> ya. Karena kata mitos, ya. kalau sudah bau berdadung itu mesti akan kembali Ya, Termasuk saya juga kembali di sini Pak mengembalikan diri. Ya. Terima kasih bangku, selamat datang kembali di Jember. Mudah-mudahan Jember menjadi bumi untuk kita semuanya pada bangku, pada semuanya. Pada ibu kami akan selamat tantu juga di Jember. mohon Maaf ibu dan ibu saya, Pada tamu undangan dan juga para peserta. Kira-kira 20 tahun yang lalu dengan era digital Saya ingin, saya mencoba mengembangkan dengan kamera digital dulu Saya pernah buat studio foto bangku di rumah Berjalan sampai 11 tahun Senang saya tidak punya background fotografi Makanya dengan era dulu pakai error film itu Itu saya nggak berani jadi tukang foto Karena terus terang kalau foto apalagi momennya penting Misalnya wedding gitu ya kamu semua kan saya bisa dipukulin seorang seorang kampung yang punya wedding kan gitu ya Makanya dengan era digital saya berani memberikan diri buat studio foto di rumah Meskipun paketnya tiga kali 4 dua kali tiga pas foto Karena rumah saya dulu agak jauh dari kota Lumayan ribuan di PCPU saya itu Dan itu antara foto kilat dan tidak kilat itu sama harganya Ini sedikit ya cerita supaya teman-teman semangat karena saya yakin video ini juga tadi jadi kirimi apa linknya, kok oh, ada kan file? Saya tiap malam hampir tiap malam buat desain. Karena saya sering belajar tentang Corel dan Photoshop di sini. Karena tadi saya belajar fotografi itu karena saya punya sedikit e, basic Photoshop. Jadi yang wajahnya kurang tampan, saya buat agak sedikit lebih cerah ya tuh. Ada andeng-andengnya bisa kita hilangkan. Ya ini era digital yang dulu ya bicara. Kalau sekarang ini sudah luar biasa. Jadi saat itu kemudian berkembang eranya ada printer pakai sublim, ada pakai uh, yang anti air itu ada art paper, Ya semoga nanti bisa belajar teman-teman kalau mau buat foto apa kaos-kaos digital, Insya Allah saya bisa uh, mempelajari, mengajari yang itu. Sampai di kaos sampai hampir 10 tahun juga Sublim Ya rata-rata emang pakainya bukan katun ya Tapi PE kaosnya Sekarang mencoba dengan DTF ini Lebih banyak kita berkembang lebih mudah Makanya saya sekarang ingin mencari eh, Apa namanya brandingnya sempet. Meskipun sudah ada yang di kaos Karena saya dulu basicnya adalah transport Saya sudah punya branding gitu namanya Traffic desain CGDW ya, itu punya maksud traffic itu rezeki kita kan? Nah, ada namanya jalan lama-lama, sepi jalannya. Jalannya sepi, lama-lama karena mikirnya tubuh kanan kiri. Jadi rezeki kita lama-lama akan mengalir dengan lebih banyak, kan? Gitu. Namanya traffic lalu lintas. Desain itu kalau bahasa transport, dia adalah e, apa? sesuatu yang kita sampaikan, ada rambu lalu lintas dilarang. Parkir itu desain, sign ya, atau juga tanda. Ada marka lurus, marka belok. Ada lampu kelap kelip, lampu gangju. Itu sign atau desain gitu ya. CGDW adalah jalan mengeh. Baca jawabannya CJDW-nya mengeh, Makanya saya buat dulu kos-kos dilarang masuk, lampu berboden itu kecuali orang beriman yang gitu ya. Jadi tetap uh, filosofinya adalah lampu Mudah adalah rambu, dilarang balik dicoret. Dilarang balik kecuali ke hatiku buat gitu ya. Atau dilarang balik kecuali ke mantan gitu ya. Jadi ini bisa jadi e, apa? Semangat untuk kita kreatif ya. Makanya dengan nanti ada temanya digital di sini ada marketing in digital era. mungkin beliau Mas Aditya akan memaparkan dengan e, apa? Lugas dan komprehensif dan kami yakin teman-teman akan semangat dan ini waktunya critical ini sangat-sangat uh, apa ya, musuhnya ngantuk ya tapi saya lihat tadi, saya agak semangat karena selama ini saya juga mencoba untuk dengan keterbatasan kami untuk berkreasi saya buat desain juga dengan jumper ada banyak macam-macam tentunya uh, nanti bisa memberikan tambahan menguatkan tentang merchandise ya tentang oleh-oleh dan sebagainya. Insya Allah nanti suatu ketika Bangkur saya buatkan sendiri kaosnya. Saya bisa nyebut sendiri Bangkur, ya, karena saya punya alatnya, e, saya bisa desain sendiri dan itu original buat saya sendiri. Insya Allah nanti saya janji dan akan segera kita wujudkan. Ya, minggu depan boleh. Kalau nanti Bangkur masih jumlah, saya buatkan. Ya, sudah ada. Dan saya juga punya. Branding yang baru di sini Jember ya nanti itu rahasia masing ya. Jadi era marketing ini perlu kita uh, sampaikan dan ini uh, luar biasa hari ini saya yakin teman-teman semangat menunggu nanti apa yang bisa dikasih dari Mas Aditya. Sekali lagi terima kasih sudah menyelenggarakan fintech di sini dan tentunya nanti teman-teman ini bisa meningkatkan kreativitas dan juga untuk bisa mempromosikan dari hasil karyanya, itu yang kami harapkan mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit tadi untuk berjemangat bersama karena saya sudah di atas oversec ini, 50 ke atas masih semangat untuk berkarya saya yakin yang di bawah saya harusnya lebih semangat lagi, gitu ya Plus untuk kita semuanya <tuk> mohon maaf, sebelum saya ini, saya ingin berpantun dengan itu ya, taiwa rasanya kalau saya tidak berpantun, nanti tinggal mantap, gitu ya. Mendengarkan musik klundengan di desa Biting, sambil minum kopi robusta nikmat rasanya. Mengembangkan ekonomi kreatif per digital marketing, supaya para musa semakin berjaya. Terima kasih. Selamat warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semua peserta puasa ini Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Bu Dian, Lea Nisib saya baru tahu ya. analis kebijakan. Betul, Betul. jangan sampai salah Dari Kementerian Pariwisata sertai yang kreatif, Selamat datang di Jember, dan saya menyampaikan salam pemberdayaan ke Pak Hari. Tadi, saya bisikin Pak Hadi sama Mutia. Jember ini bagus, belinya di mana? Saya yakin Pak Hadi harus menunjukkan Saya, apa lagi <guluh> ya, menyambung rosok Cahari gadis pariwisata kita. Kalau teman-teman dalam setahun terakhir yang pernah ke Jogja pasti melihat perubahan, perubahan PKL dari memenuhi jalan Maliboro kemudian dimasukkan ke dua tempat lulusan ya. ya, teras Maliboro baik yang dekat Hamzah, Fatih maupun yang sini itu ataunya Iblium jadi setelah mengetikkan PKL, kemudian pulang lagi dan mimpinya adalah bagaimana membuat sepanjang jalan protokol itu mulai dari alun-alun sampai Bandung Permai itu juga akan ditata sehingga lupa menjadi uh, jalur pariwisata yang menyenangkan bagi siapa uh, Saya akan mendukung. Ya, semoga uh, itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Karena apapun saya sudah menjadi bagian dari orang Jember. Saya mulai tahun 90 sudah masuk kabupaten Jember dan saya tetap di Jember karena tahun 90 Tiga, ketika musim panas yang terik dan kering di Jember, saya tidak di jalan berantas. Jalan berantas itu sebelahnya Jember klinik. Jadi di bulan September itu kalau mandi harus nunggu dropping air. Kita tunggu sampai jam 4 sore air gak datang. Akhirnya kami yang ngekos di situ berenam turun bahwa... Kandung, bawa sabun, bawa, sardun, bawa sapu, turun ke Kali Berdadung Ketika kaki sudah mulai masuk, semata kaki sudah masuk sudah masuk Tiba-tiba nah, ada yang teriak, air, air, air nah, Ternyata dropping air, sudah datang Jadi saya Alhamdulillah tidak sempat maling di bedadu. Tapi kaki saya semata kaki itu sudah masuk di sungai jadi itulah kenapa kemudian saya di Jember menjadi wakilnya orang Jember tapi gak dapat istri orang Jember. Katanya kalau mandi dapat jodoh juga orang Jember. Gak tau mungkin bonusnya mungkin nanti. Tergantung izin dari istri. Kalau berani. Laki-laki biasanya begini. Ide kreatifnya banyak. Tapi kalau mau eksekusi itu lihat sebelah kita, sebelah kan kira-kira ada izin, termasuk guse, mau juga kalau urusan gitu itu ya lihat kiri kanan dulu berdoanya agak, agak agak susah nah, gitu ya nanti saya tunggu di depan mas aditya terima kasih mas atas kehadirannya saya berharap nanti ilmunya dibagi se sedalam -se dalam ada yang akan memulai peserta ini ada yang baru memulai ada yang sudah memulai ada yang sudah lama mulai nah, tentu karena ini adalah sebuah ilmu sebuah pengetahuan tentu bersifat dinamis apa yang baik hari kemarin belum tentu cocok hari ini apa yang cocok jam 11 tadi siang belum tentu cocok jam 4 sore Itulah informasi pengetahuan itu sangat hilang. Nah Karena itu pengetahuan profesionalisme yang dimiliki oleh Mas Aditya nanti, kita berharap oleh para peserta diminta hari ini dimanfaatkan dan di apa? Apa Pokoknya diambil semua diserap, jangan sampai tersisa. Ya. Jadi kalau enggak loyo, nah, jalannya enggak karena ilmunya sudah sudah terserap nah, jadi nah, karena itu sebagai sebagai apa sebagai bagian dari uh, stimulus itu nanti nah, saya menyiapkan ada lima doorpraise untuk peserta yang paling aktif nah, selama acara kita hari ini doorpraise luar biasa ya. Jumpestnya itu umroh ke ke mana ke alun-alun -alu Jember. <guluh> ada yang pernah dengar ya? Alun Jember ini salah satu kota suci menurut aliran tertentu di Jember. Ada namanya Islam Solohe itu ada. Jadi umrohnya, hajinya nggak perlu ke Mekah, cukup di Jember saja. Di alun-alun Jember. Saja. Nah dulu markasnya di belakang bank bank Mandiri sekali. sebelahnya bank. Ya. Ya, kalau ada penggunaan yang mendengar, saya kasih tahu Saya tahunya waktu masuk di Jember tahun 90. Jadi kita siapkan ada 5 dollar price Dan kita harapkan cuma jadi pemicu bagi teman-teman untuk -teman teman lebih -teman semangat nah, Dan sebenarnya hari ini BIMTEK yang paling menyenangkan menurut saya Karena marketing digital itu membuat, momok mem sebagai pengusaha Apalagi pengusaha yang modalnya itu cuma seisi dompet Pakai uang nartal ya kan Pakai uang nartal itu berapa sih dapat kita maksimal itu? Paling 10 juta kan kalau dipasang gitu kan Tapi kalau pecahannya 10.000, ya mungkin cuma, cuma 2 juta kan Kalau pecahannya 2.000, kira-kira 3, cuma 200.000 ribu kan Dulu ini marketing itu menjadi sesuatu momok bagi kita gimana saya mau memasarkan produk saya mahal? Bayangkan untuk menjual mobil misalnya harus sewa yang cantik-cantik itu sampai berapa orang dalam waktu berapa bulan dibayar per hari lima ribu belum tentu laku. Tapi sudah melakukan uang Termasuk produk-produk yang lain. Dulu kalau mau ngiklanin produk mau produk harus iklanin ke radio bayar berapa? per detik berapa begitu juga kalau mau masuk di majalah di di, apa, di, uh, di media masalah yang lain tentu sangat lah ini ada teman saya Astana ini saya ini setiap bulan ada kontrak iklan digital murah cukup bangkor bayar uang iklannya per bulan 250.000 Saya tayangkan setiap hari. Kalau dulu jangankan kan gua kan 250 itu gak bisa gak bisa jadi apa. Dulu jutaan. Nah, sekarang dengan media digitalnya saya mengiklankan diri saya hanya 250.000 per bulan. Itu pun kata masih mahal. Tapi saya saya mau tidak bisa nah, sedikit. Saya mau kurangi 50.000 aja per sebulan. Tapi saya kontrak misalnya 5 tahun. Nah, ini. Dan alatnya sekarang ada yang dipegang sama penggilingan semua, ya. Yang dipegang itu, itu alat, toolnya itu. Nah, tergantung isinya sekarang. Aplikasinya ada apa saja. Jangan-jangan banyak micet ya. <tik> <tik> ya. jangan berbanyak <diberpaya, tik> micet <-chat> itu bahaya. <tik> nah, tahu, tidak tahu itu masih pernah praktek, <tik> pernah coba. Tapi apa-apa, memang semua kita coba Jadinya kita tahu plus minus Dan pengusaha itu Mental, pengusaha itu harus berani mencoba Tentu dengan logika yang terukur Bukan asal-asal Jadi tool kita ini, alatnya ada Cukup pakai Pakai data yang 5.000 5.000 rupiah Kita bisa kirim Ke komunitas manapun Untuk menyampaikan bahwa saya punya produk namanya ini Kita bisa cerita panjang lebar cukup dengan dua jempol ya. cukup duduk di warung yang punya wifi. Kalau nggak punya data terus kemudian tersebar dalam waktu hitungan menit itu sudah sampai ke Aceh sudah sampai ke Papua. Dulu kalau kita nggak punya apa, apa belum punya apa-apa, kalau kita mau barang, kalau kita hitung, mahal sekali. Gembar Surabaya, 3.500. Surabaya, Jakarta, 200.000. Terus kemudian, sewa hotel. Terus apa? Nah sekarang cukup. Namun tidur, sambil duduk, ada kopi, rokok, retek, ya topas lah. Nah, ya, ya. ya, sudah. Tidak, sambil mau cek-cematanya dulu, apa entah Nah, hari ini saya mau jualan ini Ini udah bisa jualan Dan bisa lakukan bertahan mudahnya Nah, sekarang bagaimana cara yang paling jitu Nah, nanti ada mas Aritia yang akan menyampaikan Nah, saya berharap Forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin Sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi peserta yang akan saya yakin dan saya percaya Keluar dari sini ada ilmu baru, ada pemahaman baru yang bisa dipraktekkan Dan itu nanti bisa berdampak secara ekonomi bagi kita semua Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berbintang Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada William dan teman-teman Pak Dan sudah mau berbagi program kami yang ada di desa ini, Jember Lumajang jam, yang dijangkau dari Surabaya nya dari Jakarta Surabaya satu jam, dari Surabaya ke Probolinggo cuma satu jam, dari Probolinggo ke Jember empat jam. <tuh pukul participatinginals> yeah. tadi bayangkan, jangan bayangkan, ibu-ibu ini rombongannya dari Jakarta satu hari. Mencari buka puasa di jalan yang susahnya bukan main. Akhirnya ini dapat gorengan, ini. dapat gorengan, sahabat dapat singkong goreng, apa namanya keripik, seperti singkong. Jadi menempuh jalan yang luar biasa. Terima kasih Bu, atas program kemitraan ini. Semoga kedepannya uh, ada program lain yang bisa kita bawa ke denger sehingga peningkatan sumber daya manusia di terjadi lebih, lebih baik. Mas Alidia, saya juga uh, mohon ilmunya dibagi sebanyak-banyaknya Mas. dan mungkin setelah acara ini, tapan-tapan saya juga ingin ngobrol banyak mungkin ada hal yang bisa menginspirasi saya, sehingga nanti bisa menjadi bagian dari usulan-usulan program yang bisa saya sampaikan ke Kementerian nah, karena memang seharusnya program berbasis kebutuhan masyarakat yang ada di lokal masing-masing, bukan menjadi yang tersendiri, yang terpisah dengan lokal-lokal Cahadi, cari, walaupun masih 50 tahun baru 50 tahun, tapi semangatnya luar biasa mengalahkan saya saya saya itu nggak ahli photoshop atau apalagi gak, gak paham kan nah, saya paham saya WA SNS, telepon nah terus nanti zoom di aja. nah sekarang saya di diajarin mas Alianto staff saya di JPR untuk belajar bagaimana membuat tiktok yang baik Nah <tik> <tik> ya itu, jadi itulah teknologi apapun kalau kita mau, masih bisa dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara bintek dengan tema marketing digital yang dilaksanakan oleh Kementerian oleh kerap terbuktian hubungan kerabakaan dan komisi 10 DPR RI dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuk>